kok bakalan yang tahu di sini kita boleh dan ya kalian bisa slash kalian itu di situ ada tapi aku enggak tahu juga sih gimana caranya dibolehkan X-ray tapi dengan satu syarat satu warik kalian gak boleh langsung op diamond gitu oke berarti X-ray wow. boleh-boleh aja soalnya ada ada anti X-ray sih ntar wow ada ribang amat dan ketiga Uh, ah. Kalian bisa bikin base bareng-bareng Atau kalian bisa individu oke? Okay? Oh. Keempat Disilahkan untuk record Begitu. atau upload di youtube Atau streaming gitu Caranya Dah gitu Berapa, aja ya, ya... kita langsung aja ke survivalnya ya, ya mandi bareng Bisa enggak Enggak bisa bang Oke okay? Nah dia enggak perkenalan tapi udah survival guys Pokoknya ntar voting <laughs> Apa, coy? Jauh, coy. Keren, dimana? mana? Uh, empat dua. Eh, uh, oh dua, dua, dua, dua, ada dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, bawah dua, dua, oh dua, langsung diamond ini dua, langsung diamond, diamond, diamond, uh. diamond, diamond, mana mana, mana, ayo. mana, dua, ayo guys. dua, eh, mana? oh. oh. dua, dua, dua, oh. oh, <laughs> oh Let's go. Go eh pick up. Ya elah baru aja mau main kayu. Ada creeper nih. Nih caranya. Ini nih jajar nih. Okean nih. Oh nah, nama makan makan makan makan. Terima kasih, nah, makasih kasih. Oh, ayo nah, iya ya. Gua udah kan. Eh, kamu. Bukan 2. Oh. Brub rub rub. Inkau jagain dulu, In. Mau cari kaya aku. Oh, oh. Kau barangmu di sana semua. Gak ada, udah. Itu tuh. Iya. Daging, daging lama, daging jat, lama. Kau mau terjun bebas dulu. Woi. Apa yang kau ambil itu? Matinya gantian. Udah, ambil, ambil yeah. tuh. Aku, aku, aku udah ambil, ambil jaz <laughs> ayo cepat jaz uji uji jadi mati let's go <laughs> <hansi> itu ada itu ada pohon itu ada pohon pohon pohon ada pun ada? aja ini mana ini jadi mantap banget. Eh, ayo jadi, aja jadi, aja jadi, Oh, iya, jadi seperti itu. Wih, aku nulisnya, "Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh,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 <tuk> <tuk> Halo guys. Jama <tuk> <What the fuck? tuk> tanah. Tadi booknya tanah. Dadah da, da. tidur tidur tidur tidur. Hidup hidup hidup jamp, ada jamp. creeper creeper. Uy, uy. Let's go. Jatuh dua dear. Par. Eh. Cok. Bismillah. Itu Turun, nye, ramir, turun, turun, turun, turun, turun, turun, turun, turun, turun, turun, ini kenapa turun, turun, eh, ini turun, turun, turun, Aksi apa? hp main di dalam. Nih kita eh, kita cari lo, kita cari lo, kita itu lagi lah ada yang TPA aku, co. tp aku. Tp aku. Tp aku. <tip> aku cok jadi hilang TPA bu nggak terbay TPA kecil cok ini sendi TPA lagi TPA lagi TPA tp tp lagi terbelakang belakang terlalu <tip> babi kita babi ini TPA lagi ya Hai, hai, hai, hai, hai, hai, re re re re